Jika teringat tentang dikau Jauh di mata dekat di hati Sempat berpikir tuh kembali Walau beda akan jalani Tak ada niat untuk selamanya pergi